Di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan karir hubungan asmara Scorpio di bulan Januari tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Scorpio di bulan Januari. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2021. Jika kartu per kartu sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2021. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan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 Eight Obsort ataupun delapan pada secara umum Eight Obsort itu diartikan tidak disarankan untuk melakukan aktivitas yang berlebihan, tidak disarankan untuk melihat kehidupan orang lain, membandingkan kehidupan orang lain dengan diri sendiri, dan di sini tidak disarankan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dimana memaksakan diri yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini juga bisa dikategorikan lakukan kegiatan sesuai dengan keinginan hati dan langkahkan kaki sesuai dengan keinginan hati juga. Dan di sini mengkampanyekan untuk kesehatan seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2021. Di sini juga kesehatan seorang Scorpio akan mengalami penurunan yang dimana dikarenakan seorang Scorpio mengalami kelelahan ataupun terlalu memaksakan diri di dalam bekerja yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini juga digambarkan seorang Scorpio merasa dirinya diikat oleh pekerjaan yang dimana seorang Scorpio akan memaksakan diri untuk bekerja tanpa menghiraukan waktu dan mengurangi istirahatnya yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Jadi di sini disarankan kepada seorang Scorpio baiknya lakukan istirahat dan bekerjalah sesuai dengan tenaga sendiri, jangan memaksakan diri. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of Pentacle Secara umum Penaik Open opentanggal itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Scorpio mengalami penurunan kesehatan dikarenakan terlalu memaksakan diri di dalam bekerja yang berdampak negatif kepada kesehatan yang dimana di sini seorang sahabat kerabat maupun pasangan seorang Scorpio akan memberikan support dorongan dan masukan kepada Scorpio agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan mengeluarkan waktu untuk istirahat agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor secara umum di Emperor itu diartikan seseorang yang berkuasa raja yang berkuasa orang yang berkuasa orang, orang yang berpengaruh orang yang memacu orang yang memicu dan orang yang memberikan masukan serta penyemangat diri dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang di sini menggambarkan seorang Scorpio memaksakan diri di dalam bekerja yang berdapat negatif kepada kesehatannya yang dimana di sini seorang pasangan sahabat kerabat ataupun saudara merupakan seseorang yang memberikan masukan seseorang yang sangat berarti dan seseorang yang memberikan motivasi kepada seorang Scorpio agar bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021 dan fokus di dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan Dan untuk kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Januari adalah Three of Pentacle ataupun tiga poin. Secara umumnya tiga pentacle itu diartikan stabil sudah terjadi kini saatnya membuktikan kepada orang lain dan di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya keuangan sudah mendapatkan kestabilan dan kini saatnya ia membantu membuktikan kepada orang lain bahwasanya keuangannya mengalami peningkatan ataupun mendapatkan kestabilan. Dan untuk keuangan cewek skopio di bulan Januari tahun 2021 di sini keuangannya mengalami peningkatan yang dimana di sini seorang Scorpio mendapatkan kestabilan terlebih dahulu mengkontrol pengeluaran pendapatan di bulan Januari tahun 2021 sehingga di sini keuangannya akan meningkat dan seorang Scorpio akan membuktikannya kepada orang lain dengan cara seorang Scorpio akan sudah membantu orang lain tanpa memilih dan memilih dan di sini seorang Scorpio akan membantu orang yang akan dibantunya dan di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya keuangan seorang Scorpio meningkat di bulan Januari Dan ia ingin membuktikan kepada orang lain. Dengan bermaksud untuk membantu dan memberikan motivasi kepada seorang lain, agar mendapatkan peningkatan keuangan juga di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara mungkin, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan keuangan suami Scorpio di bulan Januari tahun 2021. Mengalami peningkatan yang dimana sini seorang Scorpio menstabilkan keuangan terlebih dahulu mengkontrol pengeluaran pendapatan Dan disini seorang Scorpio akan membuktikan kepada orang lain dengan cara membantu orang-orang yang membutuhkannya Dan di disini seorang Scorpio ingin menjadi suatu acuan ataupun menjadi motivasi kepada orang lain agar lebih giat bekerja dan mendapatkan pendapatan serta meningkatkan keuangan di bulan Januari tahun 2021, yang dimana di sini seorang pasangan Scorpio akan selalu mendukung, men-support seorang Scorpio untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan jika tahu diembel kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Scorpio di sini menggambarkan. Seorang Scorpio mendapatkan peningkatan keuangan di bulan Januari 2021 Yang dimana di sini yang menjadi motivasi acuan adalah Dari seorang pasangan Yaitu seseorang yang sangat berarti kepada seorang Scorpio Untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat Dan menstabilkan keuangan di bulan Januari tahun 2021 Dan untuk kartu Kari pekerjaannya adalah Ace of one Ataupun satu tongkat secara umum esokan itu diaktifkan awal mula permulaan ingin memulai dan ingin mencoba hal-hal yang baru di bulan Januari dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan dan di sini mengapakan untuk kaya pekerjaan seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2021 itu ada dua prediksi yang pertama seorang Scorpio akan memulai suatu usaha yang dimana usaha tersebut adalah usaha yang baru di dalam kehidupannya yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan kehidupan dan pekerjaan ini akan berdampak negatif kepada kesehatannya, yang dimana di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Scorpio akan melakukan dua kegiatan usaha. Yang pertama usaha inti dan yang kedua usaha sampingan seorang Scorpio, dan di sini seorang Scorpio akan memaksakan diri sehingga berdampak negatif kepada kesehatannya. Namun di sini seorang Scorpio akan melakukannya karena kan seorang Scorpio ingin mendapatkan peningkatan karir serta mewujudkan mimpi-mimpinya di bulan Januari tahun 2021 dengan didukung oleh seorang pasangan ataupun saudara serta sahabat Scorpio sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of One Secara umum Page of One itu diaktikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Scorpio memulai usaha yang baru. Di dalam kehidupan yang dimana sini kategorinya adalah usaha sampingan yang tujuannya untuk mendapatkan karir pekerjaan finansial yang lebih meningkat dan tujuannya juga untuk membahagiakan seorang anak yang merupakan sebuah keluarga Scorpio sendiri. Dan di disini juga bisa dikategorikan bahwasanya seorang anak merupakan sosok seseorang yang memberikan doa dukungan kepada Scorpio agar mendapatkan rezeki serta mendapatkan pekerjaan dan karir yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan seorang anak merupakan sosok seseorang yang sangat berpengaruh, sosok seseorang yang menjadi motivasi kepada seorang Scorpio agar bangkit dan mendapatkan pekerjaan karir kehidupan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021 dan di sini tujuan seorang Scorpio adalah untuk membahagiakan sebuah keluarga dan seorang anak Scorpio sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Dua ataupun dua piala secara umum puluh ini bisa diprediksikan dengan dua dua puluh tiga, dua puluh tiga, dua puluh tiga, dua puluh tiga, dua puluh tiga, dua puluh dan dua dan tiga, dua puluh tiga, dua puluh tiga, sudah berpasangan di dua menggambarkan seorang Scorpio akan memiliki komitmen untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan bersama seorang pasangan di bulan Januari tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio akan menjalin sebuah hubungan yang lebih serius ke jenjang yang lebih serius ke jenjang pernikahan di bulan Januari tahun 2021 bersama seorang pasangan. Dan disini juga bisa dikategorikan bahwa seorang Scorpio akan mendapatkan keturunan di bulan Januari tahun 2021. Serta di disini bisa dikategorikan seorang Scorpio mendapatkan indikasi hubungan orang ketiga di bulan Januari tahun 2021. Yang disebabkan oleh Scorpio ataupun pasangan Scorpio sendiri. Dan untuk support energinya adalah. King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio akan bertemu pasangan di bulan Januari tahun 2021 dan memiliki komitmen untuk ke yang lebih serius. Yang dimana di sini seorang orang tua Scorpio ataupun orang tua pasangan Scorpio akan memberikan support doa dan dukungan serta restu kepada seorang Scorpio bersama pasangan untuk menjalin hubungan yang lebih serius, lebih harmonis di bulan Januari tahun 2021. Dan jika kartu kita gabungkan dengan kartu hubungan Asmara Scorpio di sini menggambarkan sosok seorang orang tua pasangan orang tua Scorpio merupakan sosok yang sangat berpengaruh kepada seorang Scorpio bersama pasangan untuk mendapatkan serta menjalani hubungan yang lebih serius dan memantapkan niat untuk kejenjang pernikahan di bulan Januari tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2021 itu berada di angka delapan